fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. Dengan menggunakan teleskop James Webb, para astronom di Badan Antariksa Eropa menangkap gambar galaksi spiral yang menyerupai galaksi Bima Sakti. Gambar itu terdapat pada sistem bintang LEDA 2046648 yang posisinya satu miliar tahun cahaya dari Bumi di konstelasi Hercules. Gugusan itu berisi ribuan galaksi, triliunan bintang, dan planet yang tak terhitung jumlahnya melansir dari badan antariksa Eropa. Teleskop James Webb sendiri mempunyai tujuan utama salah satunya untuk mengamati galaksi jauh di alam semesta dari periode awal untuk memahami detail pembentukan, evolusi, dan komposisinya. Badan Antariksa Eropa merilis gambar tersebut pada 31 Januari. Badan Antariksa itu menggambarkan sebagai gambar kalibrasi belakang untuk memverifikasi kemampuan teleskop saat disiapkan untuk operasi sains. Tim astronom Badan Antariksa Eropa memotretnya pada 22 Mei 2022 dalam kampanye Near Infrared Camera Telescope Web merah ultra powerful itu dapat mendeteksi panjang gelombang merah yang lebih panjang yang dihasilkan oleh cahaya dari jarak jauh ini Pergeseran merah menggambarkan peregangan panjang gelombang cahaya saat menjauh dari kita meningkat hingga tampak lebih merah dari yang diharapkan hal itu terjadi karena perluasan alam semesta atau sistem jauh seperti leda 2046648 terus bergerak lebih jauh dari bumi. Sebagian besar gumpalannya terlihat di sekitar leda 2046648 juga merupakan galaksi meskipun beberapa bintang dapat dilihat dari pola menjakat di fraksinya. Beberapa objek dalam gambar bisa berumur 300 juta tahun setelah Big Bang. Gambar apapun yang jaraknya satu miliar tahun cahaya berarti kita sedang melihat cahaya galaksi dari satu miliar tahun yang lalu. Jadi, para astronom sangat ingin mempelajari galaksi awal seperti ini untuk membantu mengklamifikasi jenis bintang yang terkondensasi dari awal ledakan besar alias Big Bang. Para peneliti ingin mengetahui bagaimana lubang hitam supermasif berakhir di sebagian besar pusat galaksi. Nah, untuk teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb temukan galaksi mirip Bima Sakti di sistem bintang LEDA2046684 yang posisinya 1 miliar tahun cahaya dari bumi di konstelasi Hercules. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi.